Jadi ceritanya aku mau ngungkep ayam Biasa aku ngungkepnya itu pakai bumbu e, Indofood racik Bumbu ayam goreng Tapi kemarin aku tuh baru lihat nemu di TikTok Kalau ternyata pakai bumbu ini itu bisa dong gak pakai air Jadi katanya nanti airnya tuh keluar sendiri dari ayamnya Bahan-bahannya yang disiapin ini ayam kira-kira setengah kilo Aku siapin ini yang namanya daun salam Terus ada daun jeruk Sama ada satu batang serai Aku ambil putihnya aja Lagi ini adalah minyak goreng Minyak gorengnya ya kira-kira 100 ml ya. ya Terus aku masukin ke ayamnya Minyak sampai tercampur rata seperti ini masukin ini daun salamnya taruh sini Terus daun jeruk juga taruh sini sama ini sebaiknya juga taruh sini nyalain kompornya pakai api paling kecil aja nah guys sudah kelihatan ya air airnya udah mulai uh, kelihatan Wow. Nah ini harusnya sih sebenarnya Lebih enak lagi kalau ditutup Cuma ini kan aku penggorengannya Gak ada tutupnya Dan ternyata aku nemu tutup dong Ini tutup dandang Nah ini bisa tutup seperti ini wow. Coba kita tunggu kira-kira ya, 5 menit lagi lah aku buka Oke okay, ini setelah ya Kurang lebih lima menit ya Tuh wah Airnya keluar Tunggu lagi, tutup lagi dan tunggu lagi. Tunggu lagi deh. Nah, kita cek ya. Wow. Jadi ini adalah penampakannya setelah nih? Setelah 30 kurang lebih 30 menit ya. Mateng ya ayamnya sampai ke dalam tuh oke kita lanjut goreng ya ini apinya semakin mendulu ini memang masih ada kuah-kuahnya gitu Entah kuahnya buat dimakan dengan nasi juga Enak jadi ini aku udah siapin uh, pengorengan sama minyak tinggal nunggu minyaknya panas habis itu ayam yang tadi kita ungkep kita masukin Lumayan ya cukup panas. Nih aku udah siapin nasi. Terus, siapin nasi putih panas terus, kalau ini itu minyaknya Yang tadi bekas Habis ungkep itu Kan ada masih ada terus, minyak dan terus, terus, mama mama, mama. Hmm. terus, ini aku pakai terus, nah, kita cobain ya. nilai remani mari kita coba rasinya masih panas ini. ini ayamnya tuh mateng ya mateng sampai ke dalam Tuh wow. selamat makan Mantap banget, sih. Sayangnya, hmm. aku nggak punya lalapan. ada lalapan, oh, mantap banget, sih Oke, okay. guys, selamat mencoba resepnya. <gul -nya>